Halo sahabat Hallmark Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang pelajari materi introduction to cloud yang kedua dan di video ini kita masuk catatan belajar kita yang keempat. Modul 4 berjudul Dynamic Web server 1, tujuannya untuk memahami perbedaan antara dynamic dan static website. Di modul ini nanti kita juga akan ada lab untuk setup sebuah static website. Ini adalah teknologi terminologi untuk modul ini yang pertama static website, sebuah website yang tidak berubah berdasarkan Interaksi User, biasanya dibangun menggunakan HTML dan CSS. Ini adalah teknologi terminologi yang ada di modul 4, yang pertama static website, website yang tidak berubah berdasarkan Interaksi User, biasanya dibangun menggunakan HTML dan CSS, lalu ada Dynamic Website, ini adalah situs web yang berubah berdasarkan Interaksi User, seringkali dibangun menggunakan Python, JavaScript, PHP, atau ASP dengan HTML. Jadi, apa perbedaan antara static website dengan dynamic website? Untuk static website atau situs web statis yang dikirim ke user sama persis dengan yang disimpan. Ini bisa untuk website sederhana, mungkin untuk web pribadi atau web marketing sederhana, di mana tidak ada application code-nya. Sedangkan untuk dynamic website atau situs web dinamis, bisa jadi ada dua jenis yang dibangun menggunakan content management software atau yang dibangun sendiri dari awal. Untuk yang CMS bisa mengandalkan software-software seperti WordPress, Joomla, Drupal. Ini menyediakan website editor dengan fitur yang memudahkan pembuatan dan pembaruan website. Bagaimana cara kerjanya? Untuk static website, web browser akan mengirimkan request ke web server, kemudian web server akan mengirimkan respon ke web browser. Sedangkan untuk Dynamic Website, langkah pertamanya, web browser di komputer user akan mengirimkan HTTP request ke web server. Lalu yang kedua, web server akan memanggil aplikasi sebagai tanggapan atas HTTP request. Yang ketiga, aplikasi akan menghasilkan output dan menyediakannya ke web server. Yang keempat, web server akan mengirimkan HTTP response ke web browser. Demikianlah pembahasan untuk modul 4 dan kita akan bersiap-siap untuk mengerjakan lab kita men-setup sebuah static website. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.